Baik saudaraku, kita di sini jumpa lagi di Studio MPS, yaitu Curhat Studio MPS atau Curhat Podcast MPS. Di sini kali ini saya kedatangan sahabat tamu nama Bincang-Bincang Sore terkait bagaimana uh, teman saya ini, sahabat saya menjalani hidupnya. Ya kan, dalam kegiatan sehari-hari, ya, apa saja kegiatannya, tentunya di sini. Ada namanya pasang surut suka duka, ya kan? Dan sampai ke Jakarta ini. Nah, bagaimana kabarnya, Mas Abid? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik, ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini kita nanya-nanya saja ini. Memang asli Palembang? Mas Abid asli Palembang, ya? Saya asli Palembang. Lahir Palembang. di Palembang, di Prabu Muli. Oh, Prabu Muli itu ini? Kata -kata. kota ini? Kota kota ya yes. Oke okay. sekolah sampai apa di sana sekolahnya di Pramuli sampai SMU oh SMU sampai, ya kamu berapa itu tahun 2001 oh lulus satu ya yeah. setelah dari SMU kuliah di <sini, sini Jakarta Tangerang oh kuliah di Tangerang yeah. sampai tahun Tahun dua ribu kemarin baru selesai. Oh selesai. Nah selama panjang itu ada nggak pernah kegiatan-kegiatan uh, kayak usaha bisnis begitu? Ya memang saya uh, usaha kecil-kecilan lah. Nah <tuh> sejak di Prabowo di sana, nggak setelah di Tangerang. Setelah saya lulus Sma. Saya langsung berangkat ke Jakarta Kalo berapa ini berangkat ke Jakarta? 2001 2001? Ya hmm, Sudah ke Jakarta ya? Ya ke Jakarta nah, Di Jakarta Ya cari-cari pekerjaan lah Cari-cari oh. pekerjaan Ya Beberapa kali kerja Ya itu pun cuma sebentar Kerja di perusahaan orang atau mungkin di pemerintahan, Di, di perusahaan Perusahaan ya? Iya habis itu pindah lagi ya <tuh> pindah lagi hmm. dan itu pun uh, waktunya nggak lama bekerja itu berapa tahun itu sebentar sekali sebentar sekali ya iya, Bang uh, hitungan hari bahkan Oh karena <tuh> mungkin waktu itu sulit Bang uh, untuk mencari pekerjaan karena uh, apa ya pada saat itu mungkin banyak juga membawa suku sehingga mungkin dari suku di oh. Sumatera Selatan ini agak kurang baik pada saat itu pemikiran mereka itu jadi susahlah susah, susah. susah cari pekerjaannya tahun ya. 2000-an itu ya. ya. Hmm. <tuh> Terus habis <tuh> itu habis itu ya saya belajar usaha. Hmm. Saya belajar usaha mulai ya, dari usaha dia awal-awal. Pertama jualan ayam bakar. Oh, buka kayak rumah makan gitu? Di pinggir jalan, Bang. Uh, ya. Punya kalian ayam bakar ya? Sebenarnya nggak ahli, Bang. Memang <laughs> bikin, cuman ya mau nggak mau gitu kan. Oh. Uh. Nah, kita yang cuman kipas-kipas aja lah, Bang. Kalau untuk ininya ada yang buat. Di Jakarta itu siapa? Di Jakarta, saya uh, adalah abang saya juga, kakak. Abang uh. di Jakarta, tapi saya lebih milih sendiri gitu, Bang. iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Tahun berapa itu yang jual jual ayam itu? Itu di tahun 2004. Berbompar ya? Ya, 2004. Hmm. Nah, setelah bakar, jual bakar ayam? Ya, setelah jual bakar ayam, uh, saya memutuskan, uh, sebelum itu saya ini, Bang. Saya ini kan ada hobi musik. Hobi musik, sehingga saya... Uh, uh, bermain musik uh, pemain organ tunggal oh. pada saat itu pemain organ tunggal musik ya? ya musik saya keliling-keliling hmm. lah main organ ya kalau ada panggilan ajatan ya saya pemain keyboardnya gitu pemain hmm. terus ya. di 2007 saya memutuskan untuk menikah saya stop di bidang uh, musik musik hmm. 2007 dan nikah ya. tujuh dan nikah. Orang mana itu? Istri orang Semarang. Sekarang di mana di Semarang? Di Jakarta. Oh ada di Jakarta. Ya. Hmm. 2007. Setelah itu apa kegiatannya setelah udah menikah? Setelah menikah saya <coughs> coba buka PT Labang kecil-kecilan uh, menjadi suplay-suplay lah. Supplier-supplier di perusahaan uh, migas lo migas ya ya apa anunya spesifiknya kebenaran saya memang general bang jadi uh, apa ya kalau boleh dibilang orang itu ya apa aja lah gitu oh hmm. yang bisa dikerjain bisa ya, bisa, ya. Tuh. yang penting dikasih kerjaan yang dikasih kerjaan hmm. dari tahu setelah nikah ya kalau nikah bahkan sampai saat ini lah oh bah itu sampai sekarang masih, sampai sekarang masih masih jalan ya masih jalan Alhamdulillah nah kan bergerak di bidang usaha pasti ada katanya ada pasang surutnya jatuh bangunnya usaha itu betul kapan itu di saat masa-masa pas eh, surutnya itu atau jatuhnya itu pas kapan dan dalam undi apa itu di 2014 itu <tuh> sudah mulai Pak karena harga minyak dunia mungkin berpengaruh pada saat itu, karena saya kan supply itu di perusahaan oil and gas, hmm. jadi harga minyak dunia itu drop turun, sehingga nah, beberapa perusahaan yang saya supply itu sudah mulai goyang lah, disupply apa tuh supply, saya supply hmm. untuk materialnya oh material, seperti malam, orang nanya, ya kan, seperti palet, pipa, itu kopat, pipa, palet. Opat, hmm. palet gitu kan, dan banyak macam lah nah sehingga pada saat itu pekerjaannya juga sudah sepi gitu Pak. Hmm. sehingga uh, saya pun berpikir uh, untuk mencari alternatif lainnya itu uh, usahalah ya saya produksi ya sampai sekarang juga saya produksi di instalasi pembuangan air limbah uh, bioseptic hmm. tank memproduksi di e, instalasi pembuangan air limba. pembuangan air limbah. kalau ini tuh biosafety tank biosafety tank ya kayak gimana bentuknya itu jadi itu semacam tangki. kalau mungkin kan gini Bang kalau uh, biasanya kalau biosafety tank itu kan secara konvensional itu kan uh, menggunakan semen batu pasir mm -hmm. nah tapi ini lebih uh, ke produksi tangkinya sehingga mungkin kalau ini uh, lobang aja gali, tankinya masuk, gitu, oh. masuk gitu. seperti itu, Bang Sampai sekarang masih jalan itu ya? Alhamdulillah, jalan, Bang Produksi sendiri? Produksi sendiri, Bang Di daerah mana produksinya? Saya produksi di Tangerang, Produksi kecil-kecilan, lah Bang Kalau oh, siapa tahu ada yang butuh, yang nonton, yang netizen, kan? Oh, siap Berarti, <coughs> selama ini, sepertipan dibuat dari semen, batako, apa gitu mm -hmm. ya Pasir mm -hmm. nah, Sekarang, cuma lubang tutup Ya, lubang, Atasnya? ada tanki, ada tanki? Ya, ada tanki, ada tutup manhole-nya, di dalamnya itu ada sistem lah Bang. Sistem sehingga uh, lebih ramah lingkungan. Itu penuh nggak? Ya, Atau kemarin yang ke tanah? Itu uh, langsung ke saluran juga Bang, Saluran. Tapi lebih ramah lingkungan yang boleh dibilang itu kalau orang nyebutnya itu tanki tersebut antipenu. Seperti itu lah Bang. Oh, anti antipenu. Oh. Jadi nggak bisa penuh memang? Ya, kalau tidak uh, Salah dalam pemakaian Insya Allah mudah-mudahan anti benua Karena uh, airnya Merembes, ya, taruh air gitu kan hmm. Oke okay. Nah, ini sebagai seorang pengusaha Pernah nggak ada pengalaman Masuk ke dalam kegiatan relawan ya khususnya dalam politik nih hmm. Pernah nggak ada pengalaman begitu? Eh, contoh menurut apa, membantu mendukung seseorang dalam uh, politik kayak pilpres gitu pernah gak ada pengalaman begitu pernah bang uh, saya di 2019 itu uh, menjadi uh, relawan pak prabowo gnc saya uh, oh, saya kenal ya, ya. ya. sekarang saya pada saat itu yaitu wakil wakil gncp sumatera selatan wakil ketua wakil ketua Kang Kasara, Ibu anunya, ya, betul, ketuanya, betul. Bagaimana pengalamannya waktu menjadi relawan 2019? Waktu menjadi relawan itu ya itu uh, dari dasar hati lah ya, Bang. Artinya hmm. uh, pada saat itu saya pun pribadi uh, mau ikut mendukung Pak Prabowo karena ya dari dasar hati saya yang saya pikir Pak Prabowo uh, uh, bisa uh, untuk menjadi seorang pemimpin hmm. yang uh, pemikiran saya adalah yang diinginkan rakyat hmm. sehingga pada saat itu ya kami pun uh, berjuang khususnya untuk di Sumatera Selatan uh, dan itupun kir murni dana sendiri Bang pribadi ya pribadi tanpa ada bantuan kami pun mm. melakukan deklarasi pada saat itu di Sumatera mm. Selatan, mm. dan kami pun melakukan uh, sosialisasi ke daerah-daerah sehingga memang benar-benar memakan waktu, biaya, sana ya, Kesana. sampai ke pelosok pelosok betul. Kira-kira habis berapa? Baru saya juga kalau mau ya. dan namanya relawan kan menggunakan uang pribadi masing-masing. Nah kira-kira waktu itu habis berapa kira-kira khusus di Sumatera Selatan yang begitu luasnya wilayah? banyak Pak kalau bener. Kami ya banyak lah. Lumayan lah. Kira-kira. Ini yang saya... Ya kalau kira-kira yang mungkin di atas satu lah. Di atas satu? Satu, satu M? Iya. Karena memang pada saat itu memang tidak ada sama sekali. No? Jadi itu fear murni dari kami sendiri. ya oh, Hebat. Ya pada saat itu ya mungkin ya Alhamdulillah. rezeki juga, juga ada. Uh, dan pada saat itu memang besar harapan kami itu selaku warga Sumatera Selatan yang mayoritas petani. Hmm. Banyak mungkin pesan-pesan hmm. dari Khususnya warga Sumatera Selatan itu berkeinginan Berkeinginan Mayoritas petani itu kan berkeinginan uh, Seperti harga karet itu Bisa naik yang hmm. mungkin pada saat itu kami meyakinkan Ke masyarakat Kalau Pak Prabowo ya mungkin itulah sosok pemimpin Yang insya Allah akan bisa memperjuangkan Khususnya warga rakyat Sumatera Selatan juga 2019 ya Lumayan juga ya Nah, setelah kegiatan Ini, <tuh> <tuh> sudah selesai nih Bentar <tuh> lah, oke okay, itu mungkin Mudah-mudahan diganti rezekinya lebih banyak kan men. Karena pasti situasi saat itu ya Mungkin usahanya lagi lancar-lancar kan ya. nah, Ada nggak dendam politik misalnya Oh ini Pak Hapi pernah mendukung Pak Prabowo terus kalah Terus mungkin dari kelompok Pak Jokowi mungkin ada nggak, kayak istilahnya, menghambat dalam bisnisnya? Ya, mungkin gini, Bang. Uh, itu keinginan dari hati lah pada saat itu, dan itu pun saya pun ya sudah, sudah anggap selesai gitu kan? Nah, hmm. ya, itu ya segala sesuatu itu. Kalau menurut saya, ya ada resikonya ketika kita mendukung salah satu uh, calon. Hmm. Tapi ya kembali lagi, yaitu menjadi evaluasi juga Bang, buat diri saya khususnya artinya setelah kejadian itu usahanya enggak selancar sebelumnya iya Bang, karena uh, apa ya Bang mungkin ya di satu sisi gini Bang otomatis kan sekarang itu kan kalau kalau usaha saya ini kan dominan ke program pemerintah lah, seperti hmm, itu Iya, iyo, ya, Pak, artinya gitu, ya mungkin saya juga tidak mendapatkan akses ke sana sehingga ya berjalan aja lah Seadanya aja Bang, seperti itu. S sampai sekarang? Ya, sampai sekarang lah. Tapi ya, masih adalah kebagian sedikit-sedikit. Mau nggak mau, Bang? Ayo, bertahan ya. ya. Bertahan. Tapi nggak ya. lancar sebelumnya. 19 ya. Seperti itu. Karena kurang akses mungkin masuk ke... Ya. Uh, ikut jadi subkonnya di bumn atau pemerintah Betul. gitu ya. Betul. Ya. Berarti Bang, nggak bisa kayak dulu lagi ya cara mainnya ya ya pelan-pelan aja bang disyukurin aja bang syukurin ya syukurin aja. ya mudah-mudahan ke depan punya akses ke uh, kegiatan-kegiatan usaha-usaha milik pemerintah BM entah jadi vendor jadi supplier dan semakin maju amin amin amin ya karena memang sekarang kita juga lagi bersiapar lagi nih <laughs> 2024 tapi kembali hmm. lagi, namanya relawan kan dari dari kemampuan masing-masing. Betul. Ya, mudah-mudahan yang lalu-lalu diganti oleh Allah ya. Hmm. Dan mungkin ada teman-teman kita mungkin yang bisa memberikan aksi. nggak usah hanya mungkin bisa tambah besar. Hmm. Kalau bisa ada akses ke pemerintah ya. Ngomong-ngomong, hmm. kalau sekarang ini arahnya kemana ini? Pak? <laughs> kalau saya masih tetap ikut Pak Prabowo kalau saya nah kalau so, kalau itu. pengusaha kan saya nggak ngerti iya iya iya ya. namanya pengusaha itu kan pasti berpikiran ini kalau saya memang dari dulu kan ikut Pak Prabowo sampai sekarang <tuk> begitu ya siang nah kalau Mas Api sendiri karena kan si bu usaha apakah masih mau lanjut di dalam kegiatan politik bantu bantu atau seperti apa kedepannya ya kalau saya sih Uh, kalau untuk dalam politik sih Bang Ya kembali hmm. lagi nanti uh, Condong nya saya belum bisa Pastikan kembali hmm. kalau saat ini sih Ya masih Pak Prabowo lah Saat ini ya Ya masih Pak Prabowo Tapi mungkin tidak seperti dulu lagi gitu Bang Oh joran-joran ya, ya Karena, Karena usahanya ya. ini sekarang lagi Betul Bang jadi semuanya Raya, juga. Ya. Kalau dulu kan layar jegi ya. ya. Hmm. Kebenaran memang kalau khusus di Sumatera Selatan itu sudah terkoordinat dengan baik. Hmm. Ya, terkoordinat dengan baik. Yang relawannya dulu. Yang ya. relawan dulu. Tapi ya mungkin perjuangan saat ini lebih sulit bang. Kenapa itu? Dibandingkan yang lalu. Mungkin karena usahanya juga hmm. seperti kemarin ya. Ya karena faktor ya banyak faktor sebenarnya. Banyak, salah satunya itu ya. Salah, salah satunya itu. faktor. Sekarang ekonomi juga lagi kurang baik. Hmm. Mereka juga. Sedangkan mereka mau urusan politik itu terkadang lebih memikirkan urusan perut bang. Nah, situasi, situasi, itu, situasi. Ekonomi sekarang ya. ekonomi sekarang ini. Hmm. Gitu. Karena memang sekarang itu kan harga karet itu memang benar-benar jatuh. Hmm. Jatuhnya luar biasa. Iya iya iya iya. Ya. Sedangkan di sana. Rata-rata mayoritas kutani kutani karet. karet. Tuh. Hmm. Enggak tahu kenapa itu harga karet jatuh. Saya juga bingung bang. Kalau ini pemikiran saya, eh, pemikiran saya secara inilah ya bang ya, sederhana. Contoh misalkan ya kayak ban, ban, ban mobil itu, ah. itu kan bahannya dari karet bang. Ya. Tapi harganya nggak turun gitu. Hmm, harga bahan kan. itu bahkan tambah mahal gitu. Tapi bahan bakunya itu dibeli itu kok murah gitu. Saya juga bingung ini. Hmm, ada apa ini? Dengan negeri kita ini udah berapa tahun itu kondisinya gitu? Sudah lama sekali bang. Sudah lama sekali. <laughs> <laughs> iya iya, pernah dulu, pernah dulu uh, karet itu luar biasa dulu harganya sampai dua puluh empat ribu pernah. Hmm. 24.000 sehingga ya mungkin rakyat sumsel itu ya makmur lah bang, petani karetnya iya, iya iya itu di tahun hari, berapa ya ya waktu itu kalau salah pemerintahan PSB pemerintahan. pemerintahan PSB ya ya naik dia ya naiknya luar biasa bahaya dong <laughs> oh, ya, ya. oh ya. jadi intinya masih mau ikut relawan ya. masih mau ikut Pak Prabowo tapi tidak seperti ya. dulu lagi ya. karena Eh, usahanya lagi Kurang bagus ya, ya. Kecuali mungkin ada yang Bisa memberikan akses yang lebih hmm. Mungkin ke pemerintah naik lagi mungkin tambah mantap kali ya Amin Salah. Ya kalau masalah hati Ya gak tahu juga Bang hmm. Mungkin kan kita melihat Situasi dan kondisi Iya iya iya iya Karena susah keuangan itu ya Ya, gitu. ya setidaknya Ya mudah-mudahan yang yang Kita harapkan adalah nanti uh, ada sosok pemimpin yang benar-benar bisa memimpin rakyat Indonesia untuk maju dan lebih baik lagi amin, amin. oke okay, itu Mas Hafid bincang-bincang kita sore ini kawan jadi Mas Hafid ini ternyata seorang pengusaha yang usaha ya dan ya ada jatuh bangunnya dan pernah juga punya pengalaman dalam menjadi relawan dan kita sudah tanya jawab tadi saya panci panci masih bisa nggak seperti dulu ternyata eh, sudah tidak bisa seperti dulu jor joran begitu, eh, lumayan kalau di atas satu m tapi memang namanya ketua wakil ketua ya tetap mengeluarkan biaya personal apalagi buat deklarasi kan ya belum siwa gulungnya, si makan, ya kan, ya, ya mungkin seragamnya, ya. belum lagi sosialisasi jalan kamu kan satu hari dua hari. betul Kampung-kampung kan, betul. Eh. Ya, mudah-mudahan Tuhan menggantinya lah. Amin, amin, Dan kita doakan kawan, mudah-mudahan Pak Hafid ke depan. Ya, usahanya semakin lancar. Siapa tahu mungkin ada juga bisa akses masuk ke pemerintah. Ya, untuk ikut-ikut mungkin jadi supplier dan bisa berkembang lagi. Kan begitu ya? Harapannya yang gitu ya? Ya, ada yang mau disampaikan gak lagi eh, kepada netizen? ya kayaknya enggak ada cukup cukup ya cukup Oke kawan ini saja ya ingat setiap orang diberikan diberikan kemampuan kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing artinya kalau kita kompak setiap kelebihan kita uh, saling mengangkat dan setiap kekurangan kita kita tutupi dengan kelebihan orang lain itulah yang mantap kawan dan selalulah menghargai setiap jerih payah perjuangan orang lain. Matap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, NKRI harga mati.